Pak Nahum duduk di sebelah Aditya yang masih terbaring. Pemilik gubuk itu mengolesi minyak ramuan tabib ke rusuk anak malang itu. Rusuk kiri Aditya semakin membiru. Luka bakar di sebelah kanan pun diolesi obat yang diramu sendiri oleh Pak Nahum. Luka bakar ini akan sembuh dalam waktu cepat. Kamu akan mengantuk setelah kuolesi ramuan ini, ujar Pak Nahum. Terima kasih, Pak, ucap Aditya. Benar kata Pak Nahum. Belum setengah jam setelah diolesi ramuan ke luka bakarnya, Aditya sudah tertidur. Lintang dan Pak Nahum sudah berada di tengah ladang tembakau. Pak Nahum mencabuti rumput besar yang tumbuh satu-satu di antara tanaman tembakau. Lintang juga melakukannya, tapi itu jangan dicabut. Itu untuk ramuan obat, dulu bibitnya ku bawa dari Aceh, kata Pak Nahum. Sambil bersenandung lagu daerah, Pak Nahum merangkak mencabuti rumput di ladang tembakau. Lintang pun merangkak hingga lututnya penuh tanah basah. Sesekali ia mengejar dan menangkap belalang untuk diberikan ke ayam-ayam peliharaan Pak Nahum. Terdengar teriakan memanggil dari gubuk. Gita dan neneknya sudah berada di sana bersama seorang anak lelaki sebaya lintang. Pak Nahum mengajak lintang ke gubuk untuk istirahat dan makan siang. Lintang berlari lebih dulu meninggalkan Pak Nahum. Ia ingin segera melihat buku yang dilambaikan Gita kepadanya. Betapa senangnya Lintang melihat buku-buku bekas yang dibawa Gita untuknya. Lintang berkenalan dengan anak laki-laki teman Gita. Dia itu cucuku Na. Dia tuli dan bisu. Namanya Lukman kata nenek itu melihat Lintang mengulurkan tangan kepada temannya. Anak laki-laki itu hanya tersenyum. Dia adik Gita sama seperti Aziz yang di kampung kita Lin kata Aditya. Kalau begitu Lukman juga bisa diajarin seperti Aziz anak Pak Kepala Sekolah itu. Ada buku untuk orang seperti Lukman ini. Ucap Lintang, iya, ayahku juga pernah membelikan buku itu untuk adikku. Tapi kami tidak ada yang bisa mengajarinya. Ia tidak mau lagi sekolah karena tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh guru, tutur Gita. Lintang manggut-manggut dan akhirnya menawarkan diri untuk mengajari Lukman kalau buku itu ada. Ada. Bukunya masih ada di rumah, kata Gita. Akhirnya, setelah makan siang, Lukman dan Lintang kembali ke rumah Gita di desa untuk menjemput buku yang dimaksud. Gita berpesan agar sekalian dibawakan pakaian adiknya Lukman. Lintang dan Lukman berlari kecil di jalan kecil menuju desa. Kedua anak laki-laki itu akrab walaupun baru berkenalan Seperti yang dipesankan Gita dan neneknya Lintang meminta ibu Gita untuk mengemasi pakaian Lukman Lihatlah anak kita Lukman ini ya Dia mau menimba ilmu justru ke hutan Ucap ibu Lukman tertawa kepada suaminya Ayah Lukman sangat senang melihat Lintang mau mengajari anaknya yang kurang beruntung itu, lahir sebagai tuna rungu dan tuna wicara. Saking senangnya, Ayah Lukman ikut mengemasi apa saja yang dibutuhkan anaknya di ladang panahum sepupunya. Ayah Lukman mengangkut sekarung beras ke atas gerobak pedati, beberapa tumpuk buku, pakaian, tikar Selimut dan bantal juga dimuat ke gerobak pedati. Ibu Lukman memberikan dua sarung untuk lintang dan abangnya. Ayah Lukman mengantarkan kedua anak itu ke ladang saudara sepupunya. Lintang dan Lukman sangat senang di atas pedati yang ditarik lembu. Ayah Lukman sangat sering menoleh ke arah lintang yang bernyanyi nyanyi di pedati. Ternyata Lintang bernyanyi sambil memainkan jarinya di wajah Lukman, menirukan yang ada di buku. Lukman juga meniru gerakan-gerakan jari Lintang. Secepat itu, anak ini mengajari anakku, "Ayah Lukman memuji dalam hati." Ia tersenyum dengan wajah berseri. Ayah Lukman bersiul sambil mengibaskan tali kekang ke pinggul lembu penarik pedati. Semua yang ada di gubuk senang melihat pedati lembu datang mendekat. Pak Nahum bangkit berdiri dan keluar dari gubuk terbuka. Nenek Tabib pun sangat heran dan ada sejuta haru menghinggapinya. Sudah puluhan tahun ayahku tidak akur dengan paman ini. Bisik Gita kepada Aditya. Kok kamu memanggil paman? Tanya Aditya. Iya, karena paman ini menikahi kakak ibuku, jawab Gita. Aditya hanya diam mengingat ruwetnya kekerabatan yang mereka anut. Ayah Lukman meloncat dari atas pedati lalu memeluk Pak Nahum. Halaman gubuk dipenuhi haru. Semua mata yang memandang kedua lelaki dewasa yang berpelukan itu pun merasakan keharuan yang amat dalam kecuali Lintang. Lintang mengangkat buku-buku bersama Lukman. Gita turut membantu mengangkat bantal dan tikar. Kita diberikan ibu itu sarung bang. Aku pilih yang hijau, yang merah untuk abang bisik Lintang kepada abangnya. Aditya mengangguk, tapi tiba-tiba ia mengingat ibunya saat berpisah dulu. Aditya merasa sedih seketika. Jika dulu aku tak dapat pelukan terakhir dari ibuku, ternyata hari ini aku mendapatkan pelukan dari ibu yang lain walaupun hanya melalui kain sarung, ujar Aditya dalam hati.